Sekarang bukan masa untuk kita ingat masa lalu Bayangkan saja kita di kereta teruskan pandu Walaupun yang banyak ajar kita itu masa lalu Sekarang coba isi benda baik dalam masa baru Hey, huh, guess who? Annie Grizzly bawa cerita baru Sekarang ia mungkin sudah sampai waktu Coba dengar, fahami, celitikan satu-satu Bila ada peluang, jangan coba lepaskan Grab the change, don't need massive, terus gaskan Keep it hunger all the time, like I made a guest call Depan orang, ay, eh, cool, sampai dapat Oscar, woah, yeah percaya diri jangan cap percaya janji janji manis buan yang keruh ambil yang jernih please jangan yes berwaik macam pakai pelaris. Wooh hidup ini singkat jadi penam jangan juga terlalu lama disimpan. Hidup kata hati bila buat keputusan lagi benda baik tidak salah diteruskan. Sekarang bukan masa untuk kita ingat masa lalu. Bayangkan saja kita di kereta teruskan padu. Walaupun yang banyak ajar kita itu masa lalu. I'm sorry for being dumb. What? Of course It's okay, everything's gonna be alright Focus on the goal, terus tagi world wide Oh my, make a safe, great again Tak ada benda yang berzahil sebab nampai nongkit Mark my words, jangan terlalu emotion Break the wall, baru buat revolution Any problems, mesti ada solution Make a good potion, macam into your ocean Main, uh. main, the main, the, the day To pay the nengger, the lady Teruskan jangan jadi GoPro Coba buka mata lalu pandang luas macam GoPro Semua pilihan, kita yang tentukan Aku nah, ke jalan baik, ataupun ke Percaturan hidup hanya Tuhan saja Tahu teruskan berdoa padanya hingga ujung waktu Sekarang bukan masa untuk kita ingat masa lalu Bayangkan saja kita di kereta teruskan padu Walaupun yang banyak ajar kita itu masa lalu Sekarang cuba isi benda baik dalam masa baru Sekarang bukan masa untuk kita ingat masa lalu Bayangkan saja kita Walaupun yang banyak ajar kita itu masa lalu